Oke okay, kita mulai ya teman-teman ya tentang materi kita board game element Atau tabletop element ya nah, Ini adalah beberapa hal yang perlu Anda ketahui uh, yang biasanya uh, Anda lihat ketika orang bermain board game ya, Nah anda perlu tahu beberapa hal. Pertama, game state, game view, players, avatars, game bits, mekanik, dynamic, dan teams. Ini elemen-elemen yang uh, erat kaitannya, dengan. Nah, kita lihat dulu tentang game state dan game view. Oke, okay. game state secara teori merupakan um, apa namanya kondisi permainan, ya. Kondisi permainan yang ada banyak informasi di dalamnya yang dapat berubah-ubah, ya, dapat berubah-ubah. Sebagai contoh, kemarin Anda main just dessert, begitu kan? Um, di awal, Anda nah, belum punya kartu dessert sama sekali, ya kan? Nah, sambil berjalannya waktu, Anda bisa kolek ya, bisa ngumpulin kartu-kartu tersebut. Jadi, ya. ada kondisi awal, ada kondisi Mungkin akhir yang ya. berbeda sama sekali, ya. Ini akan collection of all relevant information yang, yang bisa berubah-ubah selama permainan. Nah, perlu diketahui dan perlu anda, anda aware bahwa uh, player tidak selalu bisa memahami seluruh game state-nya. Ya, player selalu tidak bisa memahami seluruh game state-nya. Jadi uh, pada saat anda mulai bermain, anda mungkin nggak tahu kondisi akhir permainan seperti apa. Ya, nanti saya yang menang atau saya yang kalah kita nggak tahu ya, karena kita nggak, nggak bisa lihat uh, secara tidak semua game seperti itu maksud saya Oke, okay. ada ada beberapa game yang game state-nya kelihatan, tapi ini uh, beberapa contohnya kita tidak benar-benar mengetahui kondisi akhir permainan seperti apa, kondisi tengah-tengah permainan nanti seperti apa, musuh saya punya kartu apa, kita nggak tahu okay. nah, game view bukan satu bagian dari game state yang pemain sedang lihat saat ini. Ya, misalkan game view tentang game setup. Nah, kita lagi lihat game setup-nya. Game view tentang bermain, jadi kita sedang bermain. Game view tentang giliran pemain A. Nah, view-nya adalah pemain A. Jadi game view itu adalah bagian-bagian dari game state yang besar. Jadi anggaplah anggapannya kayak game state itu film panjang begitu ya. Sedangkan game view itu lihat per Seperti itu. Kemudian saya kasih contoh nih small world, oke? Okay. Yang anda lihat di sini adalah game view eh, awal permainan di mana kita mem bidding eh, apa ini ya rasnya, ras. kan ini gamenya mekaniknya itu adalah bidding, naruh koin untuk ras yang kamu nggak suka, lalu kamu boleh ambil setelahnya gitu ya. Jadi ini game view-nya seperti ini ya. Nah game game state secara eh, Game state-nya akan berubah sekali ya ketika uh, ada informasi yang disembunyikan dan belum semua monster dideploy di layar. Jadi ini kondisi board game yang apa namanya baru di, pertama kali dimulai. Jadi gamenya dimulai gitu ya. Tapi nanti sambil berjalannya waktu ini board nya ini akan berubah dengan makhluk-makhluk dari pemain sendiri. Ini ada empat orang yang main ya, tuh Nanti ada monster-monster. Jadi boardnya ini dipenuhi oleh monster-monster yang uh, berasal dari pemain-pemain ini sendiri. Jadi kita nggak benar-benar, aware oh, sih ya uh, main mana, main, main kartu apa, main monster apa, kita nggak tahu, gitu ya. Dan kita nggak tahu kondisi akhirnya seperti apa. Gitu ya, contoh small board. Kemudian ada contoh lagi code name. Code name sini adalah game uh, mencari agent yang tersembunyi berdasarkan nama kodenya, ya nama aliasnya begitu ya. Kondisi awal permainan adalah kartunya tertutup begini teman ya. Kartunya uh, hanya menampilkan kode. Kondisi akhir permainan kita bisa tahu bahwa oh, ternyata agen boot itu agen biru, kemudian agen nurse itu agen merah ya. Dan terus ada seterusnya. Jadi kita uh, uh, tahu di mana posisi agen merah dan agen biru. Ini tipe dibagi tipe tipe Nah, ini adalah game Wasabi ya. Game Wasabi di sini Anda lihat eh, gambar eh, suatu game state-nya menunjukkan bahwa ini awal permainan ya. Jadi board-nya empty ya. Board-nya empty dan eh, di akhir permainan, di akhir permainan kita bisa lihat eh, apa namanya? Penuh, penuh sesak jadi ya. ke Jadi Wasabi ini game bikin sushi, teman-teman ya. Jadi kita naruh kepingan-kepingan sushi untuk melihat menyelesaikan suatu resep. Ya, uh, pertama mainnya itu uh, apa namanya tidak tidak apa namanya tidak ada isinya. Jadi kita masukkan susinya satu persatu. Nanti lama-lama jadi full seperti ini. Oke. Okay? Nah ini menunjukkan bahwa uh, kita nggak ngerti ya game state secara, secara keseluruhan endingnya seperti apa kita gak ngerti. Tapi setan, sepanjang permainan kita akan Melihat adanya perubahan informasi di dalam board game itu sendiri, oke, okay. King of Tokyo juga demikian, teman-teman. Ya, King of Tokyo ini game yang uh, last man's landing, artinya pemenangnya adalah satu orang dan uh, dia pemenang tunggal, dan lainnya kalah. Gitu ya, keluar dari permainan last man's landing. Jadi di awal permainan kita dapat tujuh dadu, ya. Eh, sorry, enam dadu, enam dadu. Nah, ada beberapa kartu yang punya ability ini, ya. You get one extra die, artinya. Oh ya, die ini bukan mati teman-teman ya. die ini dice, dadu. Jadi kalau di istilahnya di tabletop board game itu die itu adalah dadu, oke? Okay? Single die ya, single die. Uh, kalau kalau dice, dice itu biasanya mengacu atau mengatur pada dadu yang lebih dari satu, ya bentuknya jamak dice. Nah ini get one extra die artinya uh, saya punya tujuh dadu, lainnya enggak, nah seperti itu. Ya, ada informasi-informasi yang berubah. Nah ada satu kasus, satu board game yang atau suatu game yang game state sama dengan game view, ya karena tidak ada informasi yang ditutupi. Ya kalau yang sebelum-sebelumnya kan nggak jelas itu pemain ngambil apa kartunya apa, kocokan dadunya seperti apa gitu, nggak ada efek randomnya sama sekali sehingga tidak ada informasi yang tersembunyi. Contohnya catur, ini game state-nya sama dengan game view. Jadi, Anda melihat di permainannya, tidak ada yang disembunyikan, ya. jadi pure strategi. Jadi, chess ini adalah 100 game yang 100 persen ya. tidak ada unsur randomnya. Okay. Nanti, masalah random dan lag itu kita bahas di bab terpisah. Teman-teman, kita lanjut ya. Teman-teman, ya, players, avatars, and game bits, ya. Players adalah pemain itu sendiri, ya. Kita kalau zaman sekarang. Um, players itu bisa dikendalikan oleh AI ada app-app, component app yang uh, apa namanya, uh, sebagai bagian dari permainan, dari board game-nya dan uh, bisa dikendalikan oleh AI dan player usually represent in the game as avatar tapi tidak semuanya direpresentasikan sebagai avatar Ya, tapi biasanya kita bisa lihat kalau misalkan kita memainkan sesuatu, memainkan peranan sesuatu biasanya ada avatarnya Ya. In board game, this Avatar usually called pawn toker atau miniatur. Nanti kita lihat gambarnya. Tujuannya adalah untuk menandai tempat kita berada di dalam peta besar. Nah, ada berbagai macam jenis uh, Avatar ya. Yang pertama adalah cardboard standee. Ini solusi murah meriah gitu ya. Uh, Anda cukup beli standee-nya, standee plastik ini. Kemudian ngeprint cardboard-nya. Nah, ya, ngeprint cardboard-nya terus dibotong. Ini game King of Tokyo. Jadi supaya bisa berdiri, gitu kan? Nah ini chip solution. Oke, okay. ada juga yang modelnya miniatur yang di 3D printed, 3D printed, bahannya bisa plastik atau resin. Kalau plastik itu lebih murah, tapi bisa dibengkok bengkokkan begitu ya plastik. Kalau resin itu lebih detail, ya lebih detail. Misalkan anda mau ngasih apa ya, capuknya kayak mau ngasih logo di sini, itu bisa di-print dengan sempurna, cuman uh, lebih mahal ya pembuatannya. Dan kalau kalau jatuh bisa patah. Kalau plastik kan enggak ya. Nah ini. Kemudian uh, ini contoh uh, miniatur ya miniatur dari Dark Souls board game. Uh, ya 3D printer juga. Kemudian ada solusi yang lain ya menggunakan wooden ya menggunakan kayu. Made with wooden, ya, lebih durable, jadi lebih tahan namanya lebih uh, panjang. Oke, okay. ada juga ini, ini namanya maple, teman-teman. Ya, mungkin Anda pernah atau paling nggak pernah lihat makhluk ini. Ya. Ini namanya maple, wooden maple, terbuat dari kayu dan biasanya dicat warna-warni uh, merepresentasikan avatar kalian. Ya, misalkan kalian, avatarnya merah, berarti pakai maple warna merah. Most widely used and popular player avatar avatar in input game. Jadi ini salah satu avatar di permainan tabletop yang paling sering dipakai ya. Namanya Meeple. Bahkan ada versi uh, item Meeple teman-teman ya. Ini yang adalah di sebelah kanan ini adalah item Meeple. Artinya avatarnya bisa dikasih senjata. Jadi kok bisa, Pak? Nah, di tangannya itu ada lubang kecil teman-teman. Dibolongin gitu ya. Jadi bisa dimasukin item-item, uh, senjata atau item yang lain. Ada juga avatar yang dicat, ya. dicat sehingga lebih apa ya, lebih tematik, lebih apa personal, gitu ya, lebih personal uh, seperti yang ada di sebelah kiri ini. Oke, okay. lanjut ya. Nah, ada banyak sekali game-game atribut -game, uh, game, ya, tergantung permainannya yang, yang dipakai selama permainan dan bentuknya fisikal, Kartu, das, kalau ngomong, das itu macam-macam. teman -macam, ya, das itu mungkin Anda ingat tahunya adalah das mata 6. ya, enam sisi. Tapi sejatinya, das itu ada yang mata 18. ya, ada yang sisinya jumlahnya lebih dari enam. Bahkan, ada yang kurang dari enam, satu mata tiga, gitu kan? Nah, eh, satu dua, tiga, dua, dua. Empat, ya, empat atau tiga. Oke, nah, kemudian ada juga token. Token itu biasanya bentuknya bisa wooden, bisa kayu, bisa cardboard. Ya, kemudian ada cardboard tiles yang bentuknya karton yang kita pasang-pasang di arena permainan. Jadi, ini macam-macam game bits yang apa namanya di yang sering Anda lihat selama bermain board game. Ya, kecuali yang digital ini tidak kelihatan modelnya. Oke, teman-teman, ya, baik. Jadi itu tentang game state, game view, dan berbagai macam elemen di dalam permainan. Saya akan melanjutkan dengan mekanik ya teman-teman ya. Jadi mekanik itu adalah aturan permainan yang mengatur baik player, avatar, game beat yang ada, game state, dan game view. ya. Diatur sebagai demikian rupa agar ada informasi-informasi yang berubah gitu ya jadi mekanik itu aturan permainan yang mengatur ini semua sehingga ada informasi yang berubah. Oke? Okay. Jadi mekanik ini aturan permainan yang provide gameplay yang ujung-ujungnya adalah menimbulkan apa namanya gambaran bermain, gitu ya? Menimbulkan gameplay. Nah, menurut board game geek ada lebih dari 51 mekanik of board game ya. Jadi kita tidak mungkin bisa menghafalkan itu semua. Cuman kalau di mata kuliah ini saya mencoba untuk ber, mengajak anda bermain berbagai macam jenis tabletop game, ya, yang memiliki berbagai macam jenis mekanik. Tujuannya supaya anda kenal macam-macam mekanik, nggak, nggak cuman tahunya kenalnya cuman apa? Cuman um, apa namanya model kayak ular tangga atau card game saja? Tapi sebenarnya ada banyak sekali mekanik dan saya mengharapkan anda paling nggak mengenal, gitu ya, mengenal lebih dari lebih dari dua mekanik gitu ya selama, selama mata kuliah ini oke okay. eh nah berikutnya saya akan jelaskan berbagai macam mekanik ya yang populer yang yang umum ya dari 51 lebih ini ya yang pertama adalah action point allowance system jadi mekanik ap action point allowance system pada mekanik ini pemain diberikan semacam mata uang virtual atau bukan mata uang ya tapi ek, eh, jumlah action virtual yang boleh dipakai ya jadi anda misalkan anda punya tiga action point maka anda boleh pakai boleh spend boleh dibelanjakan untuk melakukan aksi biasanya untuk melakukan aksi ya teman-teman bukan untuk membeli barang ya jadi saya bukan jadi saya tidak saya meralat eh, ini ya mata uang bukan mata uang tetapi lebih ke arah, ke arah membelanjakannya untuk melakukan action Okay. Nah, eh, metode ini atau mekanik ini benefitnya adalah eh, membuat pemain lebih bebas untuk menjalankan aksinya. Berikutnya, ini teman-teman, ya. Berikutnya adalah contohnya: Action Point: Allowance System". Ada dua game yang populer yang pakai ini, yakni Pandemic. Wah, coba cari itu gamenya, ya. Game Pandemic. Game Pandemic ini, eh, Anda punya, kalau nggak salah, Anda diberi tiga action point atau empat action point ya, saya agak lupa oke okay. Anda diberi action point sekian action point dan action point itu Anda bisa belanjakan untuk melakukan aksi-aksi basic misalkan apa pindah tempat pindah tapi terbang ya pindah tapi pindah antar apa namanya antar headquarter markas atau Anda bisa pakai action pointnya untuk membangun research station mencari cure ya mengobati penyakit, ya, membagikan pengetahuan, kasih kartu, maksudnya ke teman lain dan seterusnya. Jadi action point memberikan greater benefit, greater freedom untuk pemain, mau main pakai caranya gimana, ya. Ap ini biasanya ada di game-game co -game, uh, ya, cooperation, game-game yang uh, pemainnya bekerja sama satu sama lain, ya. Ini adalah game uh, flashpoint untuk uh, memadamkan kebakaran di rumah gitu ya Anda berperan sebagai pemadam kebakaran dan Anda melakukan action point untuk macam-macam hal bergerak melubangi tembok memadamkan api mengangkut apa ini um, apa korban ya terjebak di api dan seterusnya dan seterusnya oke okay, itu ap ya kita lanjut dengan hand management ya hand management ini adalah mekanik yang mereward Anda memberi hadiah pada Anda Apabila anda berhasil mengatur kartu yang ada di tangan sehingga memunculkan combo, combo yang uh, memiliki benefit besar untuk anda sendiri, atau bukan nggak cuma ngatur uh, pengkategori mengelompokkan kartu-kartu di tangan, tapi juga memutuskan kartu mana yang dibuang duluan sehingga muncul uh, suatu combo yang efisien. yang namanya hand management, ya. Jadi uh, tergantung dari kondisi permainannya. Nah, kalau bingung mungkin Anda pernah main Uno kah? Pernah apa enggak di sini main Uno? Pernah, ma ma ma Ya. Uno ada dua ya, Uno Steko dan Uno yang card game. Nah, Uno ini salah satu mekaniknya adalah hand management, teman-teman ya. Jadi kita ngatur demikian rupa supaya mematikan teman lain gitu ya nah, Uh, jadi, Anda harus memutuskan mana yang saya buang, mana yang saya tahan di tangan, gitu kan? Dan seterusnya, dan seterusnya. Pernah main game capsa, pernah, pernah. capsa pakai kartu reinkarnasi, pernah? Iya, itu kan macam-macam ya. Pernah. Capsa, capsa itu, ya. itu, capsa itu macam-macam jenisnya, tapi pernah. ada satu capsa, capsa yang yang dibagikan ke semua pemain. Lalu, lalu pemain mengatur, mengelit kartu-kartunya supaya menghasilkan poin maksimal. Nah, ini salah satu hand management ya. Oke. Okay. selanjutnya kita lakukan kita lanjutkan dengan mekanik ketiga ya, tile placement. Tile placement ini gampangnya adalah mekanik di kita meletakkan sesuatu, meletakkan objek ya, untuk men-score victory point ya, men-score victory point dengan berbagai macam aturan. Ya, misalkan kamu naruh di sebelahnya, ini dapat poin di sebelahnya objek A gitu ya, atau kamu naruh tapi bentuk grup besar gitu kan, itu dapat poin. Atau kalau kamu naruh di sebelah warna merah, warna biru, dapat poin, dan seterusnya, jadi uh, aturannya bisa dari besarnya, bisa dari warnanya gitu kan, bisa siapa duluan, siapa cepat-cepatan naruh di area itu dapat poin, dan seterusnya ya. Jadi ini tile placement, teman-teman, contohnya apa? bah sapi yang saya sebutkan tadi di atas eh sebelum di slide sebelumnya adalah kita naruh tile sushi. Sorry, ingredientnya bukan susinya. Bahannya. Jadi ada nasi, ada macam-macam. Karena di resep itu diminta misalkan bikin sushi bahannya nasi, udang sama apo apo Kak? Ap ya. Avocado. Nah, maka Anda harus bikin eh, menaruh sesu sesuai dengan yang diminta baik horizontal maupun vertikal untuk score point. Seperti itu. Game yang sebelah kanannya adalah Zulureto, Game uh, Anda memanage kebun binatang dan Anda um, mendapatkan poin tergantung seberapa penuh kandangnya. Jadi kalau monyet ini, kandang monyetnya dipenuin, kalian dapat ini enggak kelihatan ya di sini ya. Saya lupa skornya cukup gede, enam poin atau berapa poin. Ya, tapi kalau uh, kondisinya hanya satu binatang, Anda enggak dapat apa-apa. Ya, dua pun juga enggak dapat apa-apa. Okay, ya seperti itu ya. Jadi kondisinya seperti itu. Satu kandang hanya bisa diisi satu jenis. Nah itu ya tile placement. Um, tile placement juga ada di game Carcassonne. ya. Karkasun ini salah satu game yang seru gitu ya. Karena kita naruh-naruh tile, tapi ada aturannya. Enggak boleh sembarangan naruhnya. Jadi bangun apa nih? Bangun um, jalan, bangun gedung apa sorry, bangun rumah dan seterusnya, menghubungkan jalan. Jadi kalau anda naruh tile itu enggak boleh Uh, invalid, enggak boleh salah ya. Jadi jalan harus nyambung dengan jalan, begitu ya. Kalau city ini enggak kelihatan ya, ini sebenarnya city, teman-teman. Kalau anda punya tile city harus uh, bisa connect dengan city yang lain. Dan sistem poinnya tergantung dari miple-miple yang ada terletakkan di karkasun. ya. Uh, ada empat, ini ya empat road segmen ya dari sini. Coba anda lihat merah kiri itu. Empat road segment, jadi ada road yang atas, road dia sendiri berada di tile itu sendiri, road yang bawah yang ada kuningnya dan road kanan itu punyanya dia semua. Jadi empat, empat road segment dikali dua points ya. Cuman kalau Carcasson ini enggak cuma jalan doang yang dihitung tapi macam-macam ya, termasuk menguasai city atau menguasai besaran wilayah, menguasai bangunan tertentu ya intinya adalah pinter-pinternya meletakkan tile dan meletakkan nipple di layar ya. Nah, lanjut worker placement. Worker placement atau lebih di reverse sebagai action drafting adalah mekanisme di mana pemain melakukan drafting actions ya, melakukan drafting individual action. Maksudnya apa? Ada banyak actions. Pertanyaannya adalah Siapa yang boleh jalan duluan? Siapa yang boleh action duluan? Nah, gitu kan? Dengan melakukan work placement dengan mekanik ini, maka dijamin bahwa pemain boleh memilih action yang dia sukai, tetapi action tersebut tidak bisa diambil oleh pemain yang lain. Ya, jadi bisa turn order. Misalkan giliran saya nih ya, giliran saya, oke okay, saya mau action ini sudah selesai. Nanti, teman-teman sebelah saya tidak boleh memilih action itu karena sudah saya ambil. Itu namanya work placement atau action drafting. Oke, okay. tapi bisa juga eh, draftnya itu bersama-sama, bukan giliran, tapi bersama-sama. Jadi, kita memilih action dalam apa namanya, dalam satu kesempatan yang sama, gitu ya. Kemudian, ketika dilihat jika actionnya eh, banyak yang memilih, maka... Hadiahnya tidak terlalu besar begitu ya. Jadi kalau ada banyak memilih sama-sama, hadiahnya enggak terlalu besar. Tapi umumnya sih turn order, teman-teman. Oke, okay. biasanya worker placement ada semacam meeple ya, meeple yang diletakkan di boardnya untuk menandai saya melakukan action tersebut. Contohnya game Caverna, teman-teman. Game Caverna ini kayak kayak main Harvest Moon. Jadi kamu ber, berperan sebagai dwarf untuk bertani Uh, apa namanya beternak serta menggali tambang ya intinya gitu gamenya. Nah action-nya tuh banyak sekali action-nya dan anda memilih action yang anda inginkan dengan cara meletakkan worker chip ini nam worker kebetulan bukan nggak pakai meeple dia ya tapi pakai semacam button circle circle button yang dipasang di kartu yang anda itu punya saya orang lain tidak bisa mibel namanya worker placement ya jadi uh, Strateginya adalah Anda bisa memblok pemain lain dengan mengambil action-nya dia. Strateginya adalah lihat pemain lain mau main apa gitu ya, dan cegah dia supaya tidak melakukan itu. Ya, misalkan saya, oh saya blok dulu, saya ambil dulu. Seperti itu. Itu contoh-contoh worker placement, Kaverna. Kemudian ada lagi uh, mekanik auction bidding, ya, bidding, bidding apa namanya? Sebatoh biasanya yang di bidding itu bisa item, bisa Action yang di bidding dan macam-macam, ya kita memplace a bit ya, menaruh taruhan, bukan taruhan apa ya istilahnya ya, uh, apa namanya lelang ya, nilai lelang kita naruh nilai lelang, uh, di mana nanti yang terbaik yang menang seperti itu, ya dan biasanya hidden ya, biddingnya hidden, kemudian di reveal bersama-sama siapa yang berani belayar mahal itu yang dapat action-nya. Jadi macam-macam ya. ada action bid, auction bidding yang yang Anda dapatin item. Ada juga auction bidding yang Anda mendapatkan action tertentu. Ada auction bidding yang memperbolehkan Anda jalan duluan next turn, ya, seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan auction bidding. Nah, kita lihat contoh five tribe, ya. Five tribe itu gini dalam cara mainnya. Di akhir ronde, pemain boleh bidding dengan nilai-nilai yang terlihat di layar ini jadi kamu boleh bidding bayar satu koin bayar 3 koin bayar 5 koin 8 koin 12 koin atau 18 koin uh, gitu ya kalau anda semakin bayarnya semakin tinggi maka anda boleh jalan duluan jadi turn ordernya tergantung kalian menaruh um, uh, apa memilih yang mana ya kalau saya milih lima koin bagian yang lima itu maka saya harus bayar 5 koin dan saya taruh mipel di atas tanggal 5 tersebut. pemain berikutnya ternyata memilih yang 8 koin maka saya kalah kan? salah kalah bidding artinya pemain berikutnya yang jalan duluan daripada saya nah itu ya jadi ini diisi dengan miple miple um, ada yang free teman-teman nol -teman, itu jadi bidding-nya nol jadi ditaruh di paling bawah nol gitu ya tapi jeleknya kalau yang nol ini kalau next playernya bidding nol juga maka saya tersisihkan tersisihkan dengan next playernya, dibidding lagi, tersisihkan lagi dan seterusnya. Oke teman-teman, ini contoh auction bidding five traps untuk menentukan giliran selanjutnya siapa boleh jalan duluan. Ya, lo enak emangnya enak jalan duluan? Pasti ya, kalau di table top itu main board game saja ini orang yang dapat jalan duluan itu punya lebih banyak action daripada yang jalannya terakhir. Oke, tapi board game yang baik pasti punya cara untuk membalancekan itu, ya me, me, meng, ada game balance-nya seperti itu. Oke, okay. um, storytelling ini adalah mekanik yang lain ya tentang uh, aturan di mana ber, ber, bermain board game adalah kalian bercerita, berstorytelling ya, menceritakan sesuatu. Ada dua jenis teman teman di sini yang pertama adalah um, player-owned story creation. Jadi Pemain membuat ceritanya sendiri dan dan orang lain dengerin, ya. Pemain yang kreatif akan suka mekanik ini. Kemudian jenis yang kedua adalah membacakan cerita dari gamenya. Jadi ada satu orang yang membacakan cerita dari gamenya. Jad, uh, sebaiknya yang baca ini adalah orang yang yang bisa apa ya istilahnya mendalami cerita. Nah itu lebih seru, ya lebih seru. Game storytelling, Oke. Okay nah ini contoh Rory cubes ini game storytelling ya sekarang saya coba nunjuk ya saya akan tunjuk kalian ya acak ya atau atau bisa raise hand raise hand yang mau berpartisipasi silakan raise hand Kok nggak kelihatan ya? Nggak ada yang resign ini. <laughs> oh, ada-ada, Sama tadi. Resign oke, okay, Laurentius Jeffrey ya? Oke, okay. nah gini. Uh, selanjutnya, ada lagi. Resign lagi, teman-teman. Saya perlu tua, Kak. Patma ya? Enam orang deh. Resign lagi. Jansen, oke. Okay. Habis Laurensius, Jansen, habis Jansen Farrell lagi, lagi. Yang lain, oke. Okay, habis itu Adriel. Mainnya gampang, teman-teman ya. Jadi storytelling itu mulai dari Laurensius. Silahkan, uh, silahkan pilih dadu yang kamu inginkan. Lalu silahkan buat ceritanya. Ceritanya kalau pemain pertama selalu diawali dengan kata pada suatu hari. Nah, gitu. Silakan diketik di chat. Laurentius, kamu pilih dulu dadunya apa? Pada suatu hari. Nah. Pilih dadu, kemudian ceritakan sesuatu tentang dadu tersebut satu kalimat saja. Enggak usah panjang-panjang ya. Satu dua kalimat, enggak usah panjang-panjang, jangan bikin paragraf tugas akhir. Ini beda, teman, -teman. Ya. Satu doang ya, dadu waktu. Oke, okay. si Jeffrey milik dadu jam itu ya, jatuh waktu. Pada suatu hari, saya telah bangun Nah, Jansen, lanjutkan ceritanya Jeffrey. Kamu pilih satu dadu lagi. Di-chat ya. Thank you ya, Lorenzius Jeffrey. Ayo, Jansen, silakan. Uh -huh. <laughs> Ya Jansen, pilih satu dadu yang kamu inginkan sembarang. Nggak boleh dadu waktu lagi karena sudah sudah dipilih oleh si Jeffrey. Oke, okay, thank you Jansen. Dia uh, milih dadu kerja pembesar. Pada suatu hari saya terlambat bangun sehingga saya tidak bisa mencari dosen pembimbing. Oke, okay, terus lanjut. Farel, thank you ya Jansen. Farel pilih dadu dan bikin cerita. Pendek aja. Nggak boleh dadu, boleh. eh sorry, nggak boleh waktu. Jam itu nggak boleh, kaca pembesar. Feral memilih lebah. Lalu saat mau mencari dosen pembimbing, tiba-tiba ada lebah lewat. Oke, okay. Adriel, lanjutkan. Lalu saat mau mencari dosen pembimbing, tiba-tiba ada lebah lewat. Setelah terbang ke sana kemari, lebah itu dimakan ikan. Gimana caranya ya dimakannya? Apakah ikannya terbang dari kolam lalu terkam begitu ya? Oke, okay. lanjut Fidelia. Thank you ya Viral dan Adriel. Delia, semakin sedikit pilihannya ya, Delia. Dadu air Mancur karena kaget dengan ikan yang tiba-tiba muncul, saya tercebut, tercebur ke kolam air mancur. Jadi kaget kok bisa ya ikannya makan lebah ya, kemudian nyemplung. Oke, okay. silakan Jessica. Ditutup. Ditutup ceritanya. Thank you Fidel. Silakan Jessica. Bentar Pak mikir. Iya, <tik> <tik> <tik> kau usah terlalu serius. Oke. Okay. Pilihannya yang tersisa huruf L. Eh, ini apa ini? Eh, tongkat, walking stick ya, tongkat walking stick. Center, pohon itu yang tersisa. Eh, ikan nggak nggak bisa ya ikannya dia. Ya. Dadu tongkat. Aku akhirnya ditolong oleh karena yang membawa tongkat tapi sang nenek malah ikut terjebur. <laughs> Oke, ini cerita kalian. Thank you ya, Jessica ya. Jadi ceritanya adalah apa? Pada suatu hari saya terlambat bangun sehingga saya tidak bisa mencari dosen pembimbing. Lalu saat mau mencari dosen pembimbing tiba-tiba ada lebah lewat. Setelah terbang ke sana kemari, lebah itu dimakan ikan. Karena kaget dengan ikan yang tiba-tiba muncul, saya terjebur ke kolam air mancur. Lalu akhirnya saya ditolong oleh seorang nenek yang membuat tongkat, tapi sang nenek malah ikut kejebut. Itu cerita buatan anda sendiri. Ya, thank you sudah berpartisipasi. Jadi liriknya adalah mekaniknya storytelling. Jadi anda bikin cerita. Ya, ini gunanya untuk merangsang kreativitas. Oke. Okay. Nah, teman-teman selain anda bercerita storytelling yang lain jenisnya adalah anda dengerin cerita. Ya, anda dengerin cerita dari teman kalian. Nah. Ada berbagai game, ada beberapa game yang uh, mekanik utamanya adalah storytelling. Contohnya Tales of Arabian, ya. Tales of Arabian ini um, saya kasih lihat bordnya aja, board nya itu kayak gini, teman-teman. Jadi Anda keliling-keliling ke uh, pulau, apa namanya, ke benua, benua hitam gitu ya. Anda uh, ada misi yang harus diselesaikan, quest yang harus diselesaikan dan dan uh, ada pemenangnya ya ada bisa ability anda bisa menang, meningkat, bisa bisa punya title dan seterusnya ya dan ada misi yang diselesaikan. Nah elemen utama dari tales of Arabian adalah storytelling. Jadi ada buku ceritanya teman-teman ya. Buku ceritanya adalah ada nomornya ya dan kewabelnya setengah mati nih bukunya. 2000 p paragraf lebih. Oke. Okay. Nah maksudnya apa? Misalkan anda ketemu Jin gitu ya di satu tempat. Ada Dibaca ini ceritanya. Anda ketemu Jin yang terkurung di e, kurungan ya, di penjara gitu ya. Apa yang mau Anda lakukan? Ada pilihannya. Mau disembah, mau dibebaskan, atau mau dikasih uang, atau ditinggalkan, atau dilawan. Macam-macam pilihannya gitu ya. Nah, setelah Anda memutuskan mau mau diapain gitu ya, mau actionnya mau pilih mana, maka nanti keluar nomor paragrafnya. Anda, teman Anda yang lain harus membuka paragraf dan membacakannya, gitu ya. Membacakan lu anda nasibnya seperti apa. Itu tales of Arabian, oke? Okay. Storytelling. Nah, teman-teman, suatu tabletop game atau board game itu sangat memungkinkan memiliki lebih dari satu mekanik, ya. Contohnya small world itu game perang, gitu ya. Ada empat major mekanik di dalamnya, kini area control atau area influence, area movement, dice rolling variable player power, area control itu adalah mekanik di mana pemain mendapatkan poin besar jika mengontrol lebih dari satu area atau mengontrol area sebanyak mungkin dia akan dapat banyak poin area movement itu adalah mekanik di mana kita pindahnya dari satu area ke area yang lain jadi jadi pemain bisa bergerak pindah dari satu area ke area yang lain dan areanya itu bentuknya itu tidak selalu bulat atau kotak, ya. bisa bentuknya modelnya pulau gitu kan seperti itu teman-teman ya, atau heksagonal. Nah itu area movement. Dice rolling itu jelas ya aturan permain, suatu aturan di mana pemain mengocok dadu untuk menentukan outcome dari suatu action, gitu ya. Misalkan dadu mata enam, kalau kamu ngocok di bawah tiga berarti gagal fail, tapi kalau kamu ngocok tiga empat ke atas berarti berhasil. Variable player power itu artinya setiap pemain punya kekuatan yang berbeda. Ya, jadi ketika bermain, maka setiap orang mendapatkan avatar yang punya ability yang beda-beda. namanya variable player powers. Oke, teman-teman, seperti itu. Oh ya, ini saya tadi sudah cerita ya. Area kontrol itu ini ya mengontrol banyak sebanyak banyaknya area itu dapat poin lalu apa tadi area movement. Nah ini kan saya bisa pindah dari area dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada area movementnya. Kemudian apa lagi? test rolling, Anda lihat ada dadu, dadu mata 6 tapi isinya bukan 1 sampai 6. Isinya kalau enggak salah 2, 3 sama blank. Blank itu kosong, enggak ada isinya. Gunanya untuk menentukan outcome dari perang ya, salah satunya kalau enggak salah seperti itu. Kemudian apa lagi itu? Variable player power. Nah, Anda lihat kartu di samping kiri ada apa itu? Dragon Master, Tritons, ada Scout Amazon ada diplomat skeletons, ada Komando goals, ada spirit trolls. By the way, itu sebenarnya terpisah. Itu ada, ada dua part ya, ada dua part. Ada dua cardboard di sana. Jadi yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang sebelah kiri itu adalah ability, yang sebelah kanan adalah rasnya. Ya contohnya diplomat diplomat skeletons. Artinya ability-nya adalah diplomat, ras kalian adalah skeletons. Gitu ya teman -teman. Jadi, yang sebelah kiri dan kanan ini bukan jadi satu-kesatuan, tetapi dilepas, dikocok sendiri-sendiri, lalu di direfill sejumlah lima. Artinya, teman-teman, game ini serunya adalah setiap kali kita bermain, maka kita bisa bermain dengan berbagai macam kombinasi. Gak selalu diplomat skeleton, bisa saja nanti besoknya main underworld skeletons. Skeleton yang punya ability masuk ke dalam, tanah gitu kan, nah teman-teman begitu atau uh, dragon master trolls ya artinya trolls yang bisa mengendalikan naga, nah seperti itu, jadi itu yang dinamakan variable player power di mana kalau saya ngambil ngambil kartu yang tertentu saya punya kemampuan yang berbeda dan game ini serunya setiap kali bermain ability-nya beda-beda, oke, okay. nah itu ya itu contoh mekanik ya, dynamic. Dynamic adalah pola-pola uh, permainan yang ada dari mekanik tadi, jadi mekaniknya ada empat. Terus, ketika dicoba bermain, muncul sebuah pattern gameplay, ya namanya dynamic. Ya, dynamicnya ada, kalau nggak salah, ada sembilan. Nah, dynamic itu kayak semacam pola-pola bermain yang uh, merupakan common, merupakan pola populer yang dihasilkan dari kombinasi macam-macam. Mekanik yang ada. Mari kita lihat contoh dinamik ya. Territorial acquisition, prediction, special resort reasoning, survival, destruction, building, collection, chasing or evading, trading dan rest to the end. Saya punya penjelasannya enggak? Ya, ini saya akan coba jelaskan satu persatu, teman-teman ya. Ya, di slide selanjutnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 dinamik. Uh, mengenai penjelasannya nanti saya kasih dokumen terpisah dan ini menjadi bagian dari workshop kedua nanti week kelima ya week kelima kita workshop yang kedua. Oke, okay. tapi saya kasih contoh sekalian aja di sini. Nah, anda lihat Game King of Tokyo. King of Tokyo ini uh, kalian berperan sebagai kalau pernah lihat Pacific Rim ya pernah ya atau lihat Godzilla ya itu ada monster besar gitu kan Pacific Rim juga sama. Nah, di game ini adalah kita bersaing dengan anda jadi monster di sini ya, anda jadi monster anda bersaing dengan pemain lain untuk menjadi yang nomor satu ya monster nomor satu di Tokyo. nah nya apa mekaniknya yang pasti adalah dash rolling ngocok dadu untuk tentukan action dan press your luck ya. dinamiknya apa destruction eh sorry destruction itu ada ya. oke okay. destruction itu artinya adalah game uh, tujuan permainnya adalah anda bisa mengalahkan pemain lain sampai nyawanya habis gitu ya dan menjadi satu-satunya pemain yang bertahan maka anda menang itu namanya uh, ini ya, destruction ya artinya anda mendemit pemain lain supaya jadi yang nomor satu oke okay? uh, itu kelihatan dari gameplay King of Tokyo yang kedua yang kelihatan dari gameplaynya King of Tokyo ini adalah dynamic survival bagaimana tidak ya karena survival itu apa, um, uh, suatu dinamika permainan di mana pemain itu bertahan sebisa mungkin supaya nggak mati, gitu ya, dengan berbagai macam hal yang bisa dilakukan. Ya, kenapa kok saya, saya tulis afraid to go inside Tokyo if low help Jadi ceritanya gini, teman-teman, uh, monsternya itu hanya satu monster boleh masuk ke dalam Tokyo, monster lainnya adalah di luar Tokyo. Begitu ada satu monster masuk dari ke dalam Tokyo, maka dia digebukin oleh pemain di, di luar Tokyo. Dia akan terima damage dari semua pemain yang di dalam Tokyo ini. Tapi ada benefit yang besar di dalam Tokyo, yakni kalau nggak salah dapat poin atau cubes, ya, saya lupa, untuk upgrade power up dan sebagainya. nah Intinya adalah Anda harus punya strategi kapan masuk Tokyo, kapan harus keluar. Ya, kalau digebukin, dikeroyok rame-rame, lama-lama bisa tewas. Jadi, ada strategi di mana kapan saya bisa masuk, kapan saya bisa keluar. Nah, itu ya survival. Oke, okay. jadi ini contoh King of Tokyo: Dynamicnya adalah destruction dan survival. Saya kasih contoh lain, yakni break party, teman-teman. Ya. Break party ini uh, mekaniknya adalah cooperative play, cooperative play. Jadi mainnya koop, ya, mainnya kerjasama. Oke. Okay. Uh, dibagi menjadi tim-timan. Ya satu tim itu kalau nggak salah terdiri dari dua orang. Bisa jadi kalau yang main banyak bisa beberapa tim. Yang pasti dua, dua orang ini punya job yang berbeda, ya. Yang pertama jobnya adalah builder, ya. Dia harus bangun, bangun lego. Ini main lego leguan teman-teman Yang satu adalah arsitek, ya. Nah tugasnya builder adalah membangun sesuai gambar eh, apa blueprint yang ada di kartu ya. Anda lihat ya di kartu sebelah kiri itu adalah angka 8. Kalau berhasil membangun itu 8 poin. bangunnya 2D, teman-teman. Kira-kira gampang nggak Bangun dengan siluet itu. Kira-kira gampang nggak? Gimana menurut kalian? Tergantung siluetnya, Pak. <laughs> Oke. Okay. Tapi coba dilihat di slide itu, menurut kalian kalau siluetnya kayak gitu, gampang atau susah? Jadi bangunnya ke atas ya, Pak? Lumayan gampang Pak harusnya. Jadi bangunnya 2D flat gitu ya, 2D flat di di apa di di mana? Di di meja. Gampang ya kira-kira melakukan ruby ya? Harusnya gampang sih. Flat lah. Ya, masalahnya gini, masalahnya gini. Builder tidak bisa lihat kartunya. Oke, okay? builder itu nggak ngerti, gak boleh lihat kartunya. Jadi tugasnya arsitek itu ngomong, ngomong. Jadi arsitek yang apa ya istilahnya, yang men menginstruksi, memberikan instruksi pada builder. Contohnya gini, uh, ambil ini, ambil lima balok lima panjangnya. Ya, taruh di bawah, atasnya kasih apa balok miring, e, dua step sebelah kanan ya kayak gitu. Instruksinya seperti itu, teman-teman. Oke, jadi gampang atau susah? susah. Gampang, susah. susah. Lebih susah lagi, ada timernya teman-teman ya. Jadi tim tim yang paling cepat dan berhasil dengan tepat membangun. Dapat poin jadi cepat-cepatan ini teman-teman ya inilah break party kok play dan uh, apa namanya bangunnya cepat-cepatan. nah dinamiknya di sini ada pertanyaan kenapa dinamiknya adalah spatial reasoning dan collection kenapa kok nggak building ya kenapa kok nggak building oke okay. nah uh, pertama saya bahas dulu spatial reasoning spatial reasoning ini um, apa kemampuan apa kemampuan sorry bentuk gameplay di mana kita harus menerka kira-kira wujudnya seperti apa. Nah, saya saya harus isi dengan apa. Jadi kalau lihat dari gambar siluet ini menurut saya loh ya, menurut saya ya, yang atas ini itu 4 Yang atas ini harusnya panjang panjang 5, yang bawah ini panjang 4. Gitu ya. Nah, terus ada segitiga panjang atau yang lima ini bisa saja diisi 3 dan dua ya kan boleh aja kan? Nah, itu spatial reasoning, oke. Okay. Dan collection. Kenapa kok collection? Karena job utama di game ini adalah tugas utama dari game-nya adalah mengkoleksi kartu-kartu VP ini. Kalau nggak salah harus warnanya sama atau poinnya banyak-banyak poin atau saya lupa ya, agak lupa rule-nya. Dan ada beberapa kartu yang mengajukan Anda aduh, hanya boleh pakai balok warna apa gitu ya, collections. Dan building kan, nah pertanyaannya kenapa kok enggak building, teman-teman, kenapa kok enggak building? Karena begitu ronde ini selesai, ya siapa pemenangnya tahuan, maka legonya protoli lagi, legonya protoli lagi, start ronde berikutnya, gitu ya. Building itu dinamik yang ditimbulkan gara-gara anda menciptakan sesuatu, membangun sesuatu sampai game end sampai. Jalan itu building, ya. Jadi, bangunannya utuh sampai selesai. In the end. nah, kalau break party ini bukan building. Kenapa? Karena begitu, legonya selesai, diperoleh lagi start ronde berikutnya. Ya, itu ya, teman-teman. Uh, break party ini game yang fun banget, andaikan tidak pandemi, uh, anda harus nyoba itu. Oke, okay? nah, ini game yang relevan dengan kondisi kita. ya. pandemic and flashpoint. Sorry, ini ada lanjutannya, nggak? Oh, enggak ada. Oke, okay. pandemic and flashpoint, point dua-duanya itu me uh, punya mekanik yang berbeda, tapi punya dinamik yang sama. Dinamiknya adalah survive, ya survive. Oke, okay. um, uh, pandemik ini Anda harus mencari peng uh, obat dari empat virus yang menjangkit, ya. Kalau sekarang kan virusnya cuma satu corona begitu, kan? Tapi kalau game pandemic ini virusnya ada empat langsung, ya, ada merah, biru, hitam, dan kuning. Anda harus, harus cari obatnya dan Anda harus survive bertahan ya kalau dalam, kalau deck biru yang Anda lihat itu habis game end ya ada banyak kondisi game end -nya. kalau yang flash point ini juga sama begitu kalau nggak salah ya saya agak, -agak lupa kalau apinya kebanyakan kalian game end rumahnya ambruk teman-teman ya rumahnya ambruk semuanya tewas game end itu itu eh apinya kebanyakan sorry kubu hitam Kubus hitamnya kebanyakan maka kalah ya jadi survival teman-teman kalau flashpoint, kita berpindah dengan mekanik grid movement. Grid itu membagi peta menjadi baris dan kolom. Baris satu, kolom satu, kolom baris dua, dan seterusnya. Itu grid movement. Kalau pandemic yang sebelah kiri, itu apa? Point to point movement. Coba Anda lihat petanya pandemic itu ada apa? Ada pentol-pentol, begitu kan? Terus ada garis, begitu kan? Nah Itu namanya point to point movement. Jadi ada beda perbedaan mekanik dan dua walaupun mekaniknya berbeda, uh, dinamiknya sama. Oke, okay, small world dinamiknya adalah territorial acquisitions. Small world ini game perang teman-teman ya. Jadi kita tidak mengenal persahabatan di game ini. Jadi uh, saya dapat koin paling banyak jika menguasai wilayah sebanyak-banyaknya. Bisa jadi saya harus senggol-senggolan kanan dan kiri gitu ya. Itu namanya territorial territorial acquisitions. Best House dynamicnya building. Nah ini contoh building, teman-teman. Best House ini adalah game di mana anda membangun rumah pohon, ya, rumah pohon sebaik mungkin gitu ya. E, kalau nggak salah ya, itu anda dapat victory point, dapat poin jika menyambungkan color paling banyak gitu ya. Misalkan kalau anda lihat itu. Biru itu, bangunan biru itu, eh, bangunan. Kamar biru itu kan nyambung tiga ya, berarti dapat tiga poin. Kamar ungu itu kan nyambung gitu ya, atas sampai bawah dapat tiga poin juga, dan seterusnya. Ini building, teman-teman. Jadi kita, pertama rumah pohonnya kita kecil. Nanti sambil jalan, perjalanan waktu, game state-nya refill informasi tambahan, kita bisa bangun-bangun bangun sampai jadi pohonnya sampai gede. Nah, ini building. Sampai di end masih dipertahankan. Ya, semoga Anda paham ya, berbagai macam dynamic ya, dynamic beda dengan mekanik. Sekali lagi, mekanik itu aturan permainan ya, sedangkan uh, dynamic itu adalah pola-pola yang dihasilkan dari aturan tadi ya, kayak semacam uh, tim apa namanya, kecenderungan ya, kecenderungan yang muncul dari hasil permainan uh, mekaniknya tadi. Oke, okay. bank, bank ini dynamicnya adalah chasing or evading distraction destruction. Bank ini anda berperan jadi cowboy dan serif, dan ajudannya serif, dan penjahatnya sekaligus. Nah, simpel aja. Um, sheriff harus menangkap penjahat. Penjahat harus membunuh atau mengalahkan uh, serif dan anak buahnya. Ada satu lagi apa? Rinitid ya. Rinitid itu yang gak jelas di area gelap ya. Jadi dia itu bisa. Dia itu intinya adalah <tuh> mengalahkan semua orang kecuali serif dan menjadi pemenang tunggal. <tuh> Jadi dia itu termasuk tujuannya juga termasuk mengalahkan penjahat, ya mengalahkan penjahat. Jadi dia di area tengah-tengah, enggak -tengah, uh, jahat dan baik begitu ya. Dan bank ini ya itu tadi uh, destruction ya, mengalahkan pemain lain, chasing or evading itu um, berusaha kabur dari dari serangannya dari serangan pemain lain, ya. Entah menjauh dan sebagainya, ini game yang fun, teman-teman ya. Bank, oke. Okay. Nah, tadi tentang mekanik, dynamic. Nah, sekarang saya ngomong tentang tim ya. Jadi nanti uh, workshop kita week lima itu akan ngomong tentang mekanik, dynamic dan tim Oke, tim itu tema, teman-teman. Tema uh, yang menceritakan game ini uh, apa? Secara anu ya, secara subjeknya itu mas uh, temanya apa? Ya ada game yang temanya abstrak, ya. Abstrak game tema abstrak itu apa Pak? Misalkan ludo, uh, ular tangga itu abstrak, teman, teman. Ludo abstrak. Kemudian apa ya? Game capsa ya? Atau game kartu yang biasanya anda mainkan itu semuanya gamenya temanya abstrak. Ya. Tapi ada beberapa game yang temanya itu dua lem banget. Ya. Ada tema luar angkasa, ada tema misteri, ada tema yang lain. Ya, saya kasih contoh. Pandemik yang tadi itu temanya adalah epidemic. Zulureto yang Anda lihat kebun binatang temanya kebun binatang. Ada game namanya Coop, ini temanya tentang politik. Exploding Kitten. Exploding Kitten ini kayak sejenis Uno tapi lebih seru lagi. Ya, intinya menghindari bom. Itu temanya tentang kucing, Saboteur tentang dwarf, dwarf mining dan seterusnya. Jadi ini tema ya, tema itu yang me, apa ya istilahnya ya menjelaskan secara keseluruhan gameplay-nya menggunakan tema apa dan board game yang baik dan terlihat di rulebooknya juga adalah semua mekanik mekanik yang dipilih itu masuk akal dengan temanya gitu ya masuk akal dengan temanya ya semua mekanik yang dipilih tapi nanti saya akan cerita lebih lanjut ya saya kasih contohnya nanti di kelima oke nah sekarang adalah workshop ya Workshop yang anda kerjakan seminggu ini dan sifatnya individual ya untuk memahami mekanik. Tujuan dari workshop ini adalah anda paling nggak paham mekanik-mekanik yang eh, yang anda dapatkan selama bermain ya. Jadi tugasnya sama untuk semua mahasiswa. Mahasiswa diharuskan nonton video YouTube tentang suatu board game. Suatu board game itu maksudnya tentang cara bermain board game tersebut. Lalu Anda silakan membuka BoardGameGeek.com untuk mencari board gamenya. Lalu lihat di bagian mekaniknya. Tugasnya adalah simpel, Sebutkan mekanik apa saja pada board game tersebut. Cuman nyebutkan. Nomor dua, jelaskan salah satu mekanik dari yang kalian sebutkan di nomor satu dengan detail dan disertai contoh. Penjelasan boleh dilengkapi gambar. Jadi bukan cuma jelaskan kayak gini. Action point allowance system adalah mekanik yang memperbolehkan pemain untuk spend poin untuk melakukan aksi. Titik dashit. Nah, nggak boleh kayak gitu. Penjelasannya harus dilengkapi dengan contoh tentang board game-nya. Ya. Jadi mungkin awalnya benar begitu lalu dikasih lanjutannya. Sebagai contoh, begitu ya. Pada game ini, ya, pemain bisa melakukan action A B C D E dengan harga satu action point untuk dilakukan apa namanya Ditukar ya, ditukar dengan action point tersebut untuk melakukan berbagai macam action, tetapi ada batasannya. Cerita macam panjang lebar, blablabla. boleh screenshot gambar-gambar uh, dari YouTube atau dari uh, websitenya ke dalam untuk mempertegas penjelasan Anda. Oke, okay? nah teman-teman, apakah ada pertanyaan dulu sampai sini tentang workshop individu? Aman ya, saya lanjut lagi ya. Aman ya. Nah, saya akan membagi kalian menjadi beberapa ini ya, beberapa bukan kelompok ya. And, uh, intinya, Anda, uh, uh, saya akan membagi kalian menjadi beberapa board game. Jadi, board game-nya sudah saya tentukan. Jadi, Anda tidak perlu nyari board game-nya, saya tentukan. Oke, okay, coba dicatat masing-masing. Evander, Matthew, Yemima, Feral, dan Sofifa. Ya Sofia, sorry. Uh, kalian pelajari code names, oke? Okay. Code names, um, cara bermainnya seperti apa dan jawab dua pertanyaan ini. Bukan sekali lagi bukan kerja kelompok, bukan kerja kelompok, tapi ini individu, oke? Okay? Individu, ya, jelas ya. Oke, okay, lanjut ya, teman-teman. Katan, Alexander, Octaviana, Ken, Adriel, dan Jennifer board game Katan. Oke, okay, jelas ya. Lanjut ya. Ticket to Ride. Valencia, Marcel, Dion, Valeri dan Jessica. Ticket to Ride. Carcasun. Victor, Vincent, Lauren, Erin, dan Gisela. Oke, okay, jelas. Splendor. Iva, Buja, Tanira, Evan, dan Fidelia. game Splendor, King Domino, Yobel, Christine, Gideon, dan Yansen. Oke okay. ya, sekali lagi ini bukan kerja kelompok ya, tapi ini saya membagi supaya uh, uh, kalian di, uh, tidak mengerjakan, tidak semuanya, apa namanya mekanik yang kalian pilih, board game yang kalian pilih itu sama, just short semua, ya, nggak. Jadi board game-nya sudah ditentukan. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini, teman-teman? Pak, ini nomor dua itu jelaskan beserta, beserta contoh. Ini contoh lain dari game yang dipilih itu. Jelaskan beserta contoh contoh dari game yang kamu pilih. Penerapan mekaniknya pada game yang kamu pilih gitu ya oh iya, iya. ya jadi nggak boleh pakai contoh game yang lain no nggak boleh ya jadi contohnya harus dari game yang kamu pilih oke okay. oke okay, pak jelas ya oke okay. lagi nah untuk pengumpulannya nanti dikumpulkan ya. dikumpulkan minggu depan main satu hari Ngerti nggak maksudnya minggu depan main satu hari maksudnya itu hari anu Hari Rabu, rebunya, ya. Rabu malam lah, Rabu malam. tanggal 3 Maret 2021 ribu dua Uploadnya ke ULS, formatnya PDF/DOC ya, atau ya, plagiarism won't be tolerated langsung nul tanpa, tanpa babi. Bu, ya, uh, saya akan lakukan plagiarism check nanti di tugas ini. Kemudian, penjelasan yang tadi, nomor dua tadi, harus disertai contoh, ya. harus jadi bukan cuman sekali lagi, bukan cuman jelaskan ya, bukan cuman penjelasan maksudnya mekanik ini apa tapi disertai contoh. Contoh kalau mau lebih jelas supaya jelaskannya enak, pakailah gambar, nggak apa-apa pakai gambar gitu ya. Pakai screenshot. Nah. Eits. ini dulu ada yang mau ditanyakan? Artinya belum ada. Aman ya? Oke, okay, cool. Nanti dipelajari board game-nya. Kemudian uh, minggu depan kita akan uh, apa istilahnya, game week ya? Second game week kedua, game week kedua. Nah, saya tahu ada beberapa board game di BGA itu tidak bisa dimainkan ya, karena harus premium. Nah, upaya uh, punya anggaran untuk, tapi enggak banyak akun yang bisa dibuat. Jadi, upaya punya anggaran untuk... Uh, Beli akun premium, sebanyak 5 akun, teman-teman. Ya. 5 akun Board Game Arena Premium. Jadi nanti dalam beberapa hari ini, nanti saya akan email, broadcast email ke kalian, akun-akun user premium yang boleh dipakai untuk bermain di Board Game Arena. Maksudnya apa, Pak? Kalau kalau Anda mau bermain yang ada logo premiumnya, silakan login satu orang aja Ketua kelompok itu login pakai akun premium tersebut, lalu jadi host. ya Minimal harus hostnya yang premium, lainnya nggak usah premium, nggak apa-apa. Jadi anggota yang lainnya itu langsung join. Oke, okay? gitu ya. Nah, nanti password untuk username-nya dan uh, apa, nama username-nya kita akan email, cuman harap diperhatikan dilarang mengubah password ya. Oke, okay? dilarang mengubah password. Nah, game week yang kita mainkan minggu depan adalah. King Domino ya. King Domino sepertinya premium ini ya, sepertinya. Forbidden Island, Susiko ya. Oke. Okay. Tuh nanti Anda pelajari cara-cara bermainnya di video explanations ya. Nah, nanti minggu depan as usual langsung kalian join ke room breakout per nomor kelompok. Ini masih sampai E ya. Ini lupa saya tambahin, nanti saya tambahin langsung aja join ke breakout room nomor, closest, nomor kelompok nanti ada Pak Remi ada saya dan Pak Verdi yang akan mondar mandir keluar masuk dari breakout breakout yang lain untuk ngajari ya kalau anda sudah paham sih kalau anda sudah tahu caranya ya nggak usah diajar nggak apa-apa tapi yang kebingungan silakan di mention kita kita akan belajar, ajarin. ya oke okay. kemudian ya itu dulu Oke. Okay. Untuk materi dan uh, game week kita ya. Nah, sekarang uh, saya izin waktunya untuk men project UTS, teman-teman ya. Project UTS. Oke. Okay. Project UTS ini tajuknya adalah print and play. Apa itu print and play? Jadi board, board game game itu mahal, teman-teman ya game itu harganya mahal, yang physical kalau digital lebih murah. Kalau anda download di Play Store itu lebih jauh lebih murah. Anda bisa download lewat Steam itu juga lebih murah. Tapi kalau game yang secara, secara physical itu mahal karena masih import, teman-teman ya. Harganya bisa ratusan ribu, bisa jutaan. Nah alternatifnya adalah kita bisa bermain versi print and play, ya. Adalah sebuah game yang dapat dicetak sendiri, di lewat printer sendiri, dan dimainkan sendiri tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Ya, Salah um, satu manfaat print and play adalah untuk mendapatkan feedback dari uh, user. Jadi Anda seorang game designer, Anda mau bikin board game, tapi sebelum benar-benar dicetak secara profesional, mending dikasih versi print and play-nya, dibagikan kepada orang-orang, suruh nyoba mainkan. Nah Di situ cara yang tercepat, termurah, untuk mendapatkan feedback dari pemain. Itu ya, teman-teman. Print and play. Wujudnya seperti apa? Ya kayak gini ya. Nah, ada yang punya ada yang di print berwarna, tapi ya enggak mesti harus berwarna sih, dipotong sendiri gitu ya. Ada rule book-nya, ini juga sama, teman-teman. Jadi, pakai stick es krim sebagai tokennya. Ya, monggo, Silahkan. Ya, intinya pakai alat sekadarnya, alat apa saja yang ada di sekitarmu dan uh, jadilah Game ya, buat game ya. Kalau feedbacknya bagus, ya orang-orang suka, enggak perlu apa namanya, udah enggak ada revisi gitu ya. Silahkan dijadikan yang serius, dibentuk menjadi profesionalnya nanti aja seperti itu, ya. Nah, detailnya adalah sebagai berikut: sifatnya individu, formatnya PDF, must be PDF, and then maksimal 5 halaman. Nah, ini ini penting. Jadi print and play PDF maksimal 5 halaman sudah termasuk petunjuk cara bermain. Bapak gimana caranya ya? Terserah kamu mau fontnya dikecilin boleh, ya. Jadi tidak uh, tidak boleh lebih dari lima halaman. Hitam putih atau berwarna, ya, bebas. Mau hitam putih atau berwarna silakan. Cuman jangan sampai kayak semester sebelumnya ada yang bikin apa itu backgroundnya hitam. Ya, satu satu rubuk itu isinya backgroundnya hitam, teksnya putih. Enggak apa-apa, bisa kebaca, tapi kasihan itu yang mau nge-print. Ya, bayangkan ya, nge-print blok warna hitam itu tinta printernya yang boros, man -man. Ya, jadi jangan bikin yang kayak gitu. Oke, di dalam PDF wajib dicantumkan keterangan ini, temanya apa, mekaniknya apa saja, dan dinamiknya apa ya. Cukup diberi keterangan seperti itu. Nanti penilaiannya akan dari sini juga. Jadi kalau anda ngomong mekaniknya A kita akan cek benar nggak mekaniknya itu. Dan oh, dinamiknya adalah ABC. Biasanya dinamik cuma satu ya di dalam board game, Tapi ada kemungkinan sebuah board game punya lebih dari satu dinamik ya. Tapi itu lebih susah lagi ya. Kalau kalau kalau tugas ini ya sebaiknya anda pilih satu dynamic saja ya. Gak usah banyak-banyak. Oke? Okay. Karena kalau lebih dari satu lebih susah lagi. Submission as usual hari HUTS dengan cara upload ke ULS. Uh, uh, nanti saya kasih lihat NTS-nya ya. Okay, next detail tugasnya adalah game Anda setidaknya minimal memiliki dua mekanik bebas. Mekanik apa saja boleh ya. Uh, tema gamenya bebas ya. Mekaniknya dua minimal bebas. Tema gamenya bebas. Tapi, dynamic-nya nggak bebas. Ya, dynamic-nya nggak bebas. Saya yang tentukan, silakan cek pada slide selanjutnya. Oke, okay. diperbolehkan menambah lebih dari satu dynamic. Ya, silakan kalau mau. Oke, okay, territorial acquisitions ini ini konfigurasinya sama, orang-orangnya sama, yang Dapat, oke, okay, Evander, Matthew, Yemi, Maferel, Sofia. Kalian nanti bikin territorial acquisitions, game yang territorial acquisitions. Sekali lagi, ini bukan kerja kelompok, ya game-nya individu, jadi uh, silakan bikin tentang uh, dynamic, akhirnya adalah territorial acquisition, terserah mau pakai mekanik mana. oke okay, lanjut, survival Alexander, Octaviana, Ken, Adriel, dan Jennifer oke okay. lanjut, building Valencia, Marcel, Dion, Valerie dan Jessica collection Victor, Vincent, Lauren, Erin, Gisela Just Desert yang kalian mainkan di game week sebelumnya itu dinamiknya apa kira-kira, teman? -kira? Yang kelihatan adalah collection kan, betul ya? Just Desert yang kalian mainkan week sebelumnya itu adalah collection. Lo kok bisa? Saya menang kalau koleksi tiga kartu warna sama. Saya juga menang kalau saya mengoleksi lima kartu tapi berbeda. Itu namanya collection. Ngumpulin sesuatu yang Entah warnanya sama, atau sesuatu yang berbeda jenis. ya Atau punya angka yang sama, nggak tahu. Tergantung gamenya. Oke? Okay? Itu collections Chasing or evading. Eva, Buja, Tanira, Evan, dan Udalia. Race to the End. Yobel, Kristen, Gideon, Janssen. Race to the End ini nggak melulu harus gamenya model balapan. Race to the End itu intinya balap kejar-kejaran balapan sampai ada pemenang tunggal jadi biasanya pemenangnya tunggal eh, siapa yang mencapai finish duluan itu yang menang kira-kira game apa sih yang kayak gitu ular tangga betul apa salah ya ular tangga itu jelas-jelas restudien ya kayak salah satu mekaniknya tapi begini salah satu dynamicnya tapi begini restudien tidak selalu identik dengan balapan ada beberapa game yang eh, kombinasi antara building dan restudien jadi ada beberapa game yang kita bangun, bangun, bangun, bangun untuk dapetin victory point. Karena apa? Karena game berakhir kalau ada satu pemain yang berhasil tembus 15 poin dan dia jadi pemenang tunggal. Itu restudian, ya. Walaupun nggak kelihatan tracknya, nggak ada tracknya, ya. Hanya sekedar bangun, dapat poin, sampai ngejar poin 15, dasit kamu pemenang tunggal. Itu restudian. Jadi nggak harus selalu ada treknya nggak harus ceritanya temanya balapan, nggak harus. Oke? Okay. Nah, definisi burki mekanik dapat dilihat di situ, burki. com, mekanik. Definisi dynamic dapat dilihat di ULS, tapi saya belum belum upload. Nanti akan saya upload. Nah, teman-teman, kalau eh, salah satu mekanik yang anda nanti anda bikin itu menggunakan dadu, menggunakan eh, mekanik dice rolling. Jangan lupa untuk disertakan PNP, eh sorry, disertakan template das nya jaring-jaringnya. Ini kayak gini contohnya ya. Jadi bikin. Karena gini ada dulunya itu uh, pakai custom das ya. Di, di print and play nya bilang pakai custom das, bukan 1-6, tapi ada gambar tengkorak. Gambar apa nggak benar? Ini kalau ininya nggak ada kita nggak bisa main dong, gitu ya. Jadi disertakan uh, template jaring-jaring dadunya kecuali loh ya, kecuali kalau dadu yang kalian pakai itu dadu biasa 1 sampai 6 ya. Ya kalian bisa ceritakan nanti di dalam penilaian play-nya siapkan dadu mata 6 sebanyak sekian. Begitu ya. Oke. Ini hanya untuk custom. Penilainya sebagai berikut, teman-teman. Pemahaman kalian akan relasi T mekanik dan dynamic sebanyak 50%. Oke, desain grafis estetika 20% karena kalian anak MM semua. Oke, jadi saya akan dapatkan nilai dari situ. Eh, Pak, boleh ngopi art yang lain. Sebaiknya orisinil ya, jangan ngopi dari yang sudah ada ya. Anda boleh terinspirasi, tapi tidak boleh sekedar copy paste. Plug. Jadi silakan bikin sesuatu yang original. Tata bahasa ya, easy to play ya. Saya lebih suka game yang mudah dimainkan, mudah di setup ya. Tidak sesuai ketentuan itu minus 10 poin ketentuannya apa, Pak? Tadi di awal sudah jelaskan ya ketentuannya, kelihatan di sini. Ketentuannya adalah ini, detailnya ini ya. Maksimal 5 halaman, formatnya PDF, hitam putih atau berwarna dan ada T Mechanic and Oke, kalau ini enggak ada semua 10 poin Dikurangkan. ya. Jadi itu simple. simpelnya di situ ya, tidak sesuai ketentuan minus 10 poin. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Jadi komposisinya kayak gini teman-teman ya. Workshop 1 minggu depan 15%, nanti ada workshop 2 weekly 15% dan ada individual project 70% di bagian UTS. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Uh, Pak. Ya, Laurentius. Isi to play itu berarti termasuk kayak pas pertama kali gunting-guntingnya itu juga termasuk dalam kriteria isi to play nanti. Eh uh, Enggak, enggak. Kalau gunting-gunting itu kan, apa namanya, cuma dilakukan satu, satu kali kan? Betul ya, yeah. kalau gunting-gunting itu satu kali itu kan betul kan? Uh. Nah, itu tidak termasuk ya. Yang saya masuk dengan easy to play itu, uh, ketika semuanya sudah ready, sudah dikuning, sudah selesai, memulai permainan, melakukan setup, dan cara bermainnya itu harus easy to play oh. gitu ya. Oh, iya, iya, iya. Jadi, tidak tidak termasuk gunting-gunting. Kalau kamu, guntingnya banyak itemnya, ya, no problem yang penting setupnya gampang gamenya gampang seperti itu kita ya oke, oke. Uh, okay. ya silahkan uh, itu untuk kan 5 uh, halaman nah, itu halamannya ukurannya apa ya Pak? oh, loh, tadi enggak saya tulis ya maaf ya, saya lupa tulis A4 ya harusnya A4, ya, Pak. Oh. iya A4, sorry, A4 sorry, saya lupa tulis A4 ya teman-teman oke, terima kasih Pak thank you Oke, ada chat dari Jennifer, Pak. Karakter untuk gamenya bebas atau harus manusia bebas. Karakter gamenya boleh, fable, boleh, astronot Alien ya boleh, apa namanya, benda mati ya terserah. Oke, Pak, apakah record ini akan di-share? Iya, saya akan share. Ini selesai, saya record, dan lagi saya share. Gitu ya, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Mungkin ada pertanyaan, Pak. Ada ujian tertulis tidak? Tidak ada, ya. Yeah. No exam, just submit your project, ya. Yeah. Individual project. Ya, yeah, tidak ada ujian tertulis. Kami uh, sih Pak saya bertanya. Oke, okay, terima kan saya dapat yang topiknya territorial aggression itu itu winding state-nya atau cara mainnya? Territorial Oke, oh, uh, acquisition ya. Iya, territorial acquisitions acquisition ini adalah kecenderungan permainan lebih condong untuk ini ya, mengumpulkan wilayah sebanyak mungkin. Jadi tentu saja pemain yang punya teritori paling gede ya, itu yang menang seperti itu. Dapat VP banyak gitu ya anggapannya. Ya jadi winning state-nya adalah pemain yang bisa menguasai wilayah sebanyak mungkin gitu ya. Itu namanya territorial acquisitions. Mm -hmm. uh, gini, ini kalau mau di, di dibahas lebih dalam, itu bisa kayak gini: teritorial itu bisa merebut wilayah, yeah. ngambil wilayah, bisa juga mempertahankan, loh ya. ya. Jadi, yeah. pemain bisa dapat poin ketika merebut wilayah, dan pemain dapat poin kalau dia bisa survive gitu ya, bisa mempertahankan wilayah itu sebanyak mungkin sampai akhir permainan. Nah, itu PP-nya gede, itu teritorial acquisitions. Oke. Okay? Oh, yeah berarti ini kalau misalnya dibuat apa namanya? Hmm, kalau misalnya dia sudah mengklaim tempat itu terus kayak nunggu berapa berapa giliran terus dia langsung menang nggak pak? Ya ya kalau bisa ya tentu saja pemain lain akan berusaha meng, berusaha menggagalkan dok oh. kayak gitu kasih pak? Iya mau tanya pak? Ya. Uh, kalau misalnya giliran pak? Saya tadi dapatnya untuk tugas proyeknya itu collection. Collection, yes. Tapi andai kata kalau misalnya aku buat game collection, tapi tiba-tiba ternyata juga termaksud game yang lain, kayak misalnya territorial acquisition, boleh. itu boleh nggak, Pak? Boleh, boleh. The... Oh. boleh. Boleh, boleh, boleh. Jadi, tadi saya katakan di awal, bisa jadi satu tabletop, satu board game itu punya dua dynamic, bisa jadi tiga dynamic mungkin juga bisa. Terutama game yang kompleks, kompleks banget itu bisa jadi dynamicnya gede-gede, banyak lebih dari satu. Itu memungkinkan ya, Vincent. Tak apa. -apa. Oke. Oh, Oke. Okay, ya. okay, okay. okay. okay. okay. Tapi koleksinya harus ada loh, ya. Koleksinya harus ada. <laughs> Bukan cuma iya, koleksinya iya, digital gitu ya, tapi lebih lebih banyak apa? Uh, spatial reasoning soalnya. Nah, oh, ya, tapi tetap berarti harus koleksinya harus lebih banyak Iya, ada... harus kelihatan ya, kelihatan oh, Jadi okay, salah okay. satu unsur pemenangannya adalah mengkoleksi sesuatu. Yang dikoleksi apa? Bisa duit, koin ya. Bisa, eh tapi koin itu terlalu anu. Uh, mungkin yang dikoleksi adalah kartu yang punya warna yang sama. Kartu yang apa namanya? Punya per Uh, punya gambar yang berbeda-beda. Itu juga set collection. Oke. Okay? Nah, itu. Oke, okay, Pak. Ya. Pak, kalau ngambil temanya dua, boleh, Pak. Maksud, Vincent, tema dua itu kayak gimana, Vincent? Ya, yeah, yang barusan tadi tanya, oh, Pak. Itu bukan tema, itu namanya dynamic. Dynamic. <laughs> oh, <laughs> collection okay, ini maaf. dynamic. Tema itu biasanya satu. Temanya apa nih, misalkan pandemi itu tema, terus apalagi uh, liburan ya, holiday itu tema. Uh, perang bintang ya, itu tema juga. Underwater itu tema juga ya. Seperti itu. Teman-teman, ini proyeknya saya gampangkan ya. Saya gampangkan mengingat kondisi kita. Kalau yang semester lalu itu saya benar-benar menentukan enggak cuma dynamic tok, malam mekanik dan temanya saya tentukan begitu ya. Saya randomkan juga tapi ya sudah ini saya bebaskan dengan tujuan Anda supaya bisa ekspor yang lebih luas lagi, ya, lebih luas lagi dan uh, lebih memudahkan untuk penyelesaian tugasnya. Oke, ya, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, okay. jangan lupa submit workshopnya minggu depan ya, dan pelajari game week-nya untuk minggu depan. Kita join, Anda join langsung ke grup-grup yang sudah dibuat nanti ketua kelompoknya saya beri akun premium ya akun premium untuk memainkan game-game yang premium juga oke okay, gitu ya karena oke okay, terima kasih teman-teman ya kalau ada pertanyaan saya akan akhiri sesi kuliah gitar ini dan teman-teman terima kasih atas partisipasinya kita ketemu lagi minggu depan. Selamat sore, sampai jumpa lagi.